Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas. Orang mukhlas orang yang udah ikhlas banget. Jadi orang yang mukhlas itu nggak ada bedanya antara dipuji sama dicelah. Itu mukhlasin. Ketika dia posting sesuatu, likersnya banyak atau malah hatersnya banyak buat dia nggak ngaruh. Itu mukhlasin. Gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak jadi dia semangat terus giliran di-hat sama orang lain di apa celah sama orang lain, dia jadi kayak pundung gitu. Ini berarti sedang belajar mukhlis. Orang mukhlas nggak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu. Sama di mata dia antara emas dan batu. Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin. derajat tertinggi dari E, mukhlisin. Sehingga para ambiak kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa Allah menyebutnya, mereka adalah mukhlisin. Wadkur fil kitabi Musa, innahu kana wakana rasulan Nabiya. Salah satunya. Coba kalian ingat kisah tentang Musa. Musa adalah seorang hamba yang mukhlason. Mukhlas banget. Yang udah gak ada bedanya dipuji orang, dicela orang, diikuti orang, ditinggalkan orang, buat dia gak beda. Dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah. Gak ada bedanya ketika dia berhijrah, kemudian hijrahnya ini ee, menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian. Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik. Dia tetap jujur karena jujur itu baik. Gak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian. Saya gak bilang merugikan ya. Karena jujur gak mungkin rugi, taat gak mungkin rugi, taubat dan hijrah gak mungkin rugi cuman ujian. Buat dia dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan. Mau untung, mau jadi ujian ya buat dia pokoknya lakuin aja. Ketika dia misalnya dalam sebuah transaksi gitu, dia jual beli mobil. Kadang-kadang gara-gara terlalu ju jujur, apalagi jual beli mobil second gitu. Kalau jujur resikonya kan agak susah cari untung nih. Dia bilang ini tangan pertama, karena emang belum nama belum berubah nama tapi udah tangan ketiga. Padahal dia bilang ini belum pernah kecelakaan mobilnya sehat banget kalau yang masih modelnya analog malah bisa di create di di supaya kilometernya di, dikurangin atau tahu kalau yang digital artinya dia nggak jujur demi dapat untung besar nanti untuk less guilty dia akan bantu anak yatim Panti asuhan bikin tasya Imah di rumah kayak gitu gitu kan ini proyek kecil apalagi proyek besar ketika dia udah main dalam sebuah event udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah yang angkanya udah ememan dia susah untuk jujur. Lalu setelah dia gak jujur, dapat untung supaya sedikit. Less guilty-nya, dia bantu pesantren, panti asuhan, bangun masjid, atau tasyakuran di rumah, ngundang anak yatim. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi. Bukan itu yang disebut orang soleh. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan uh, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan susah, dan itulah mukhlasin. Orang yang tetap membantu orang lain, yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit ya, tapi inti dari yunfik atau infak itulah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga yunfik. Tapi yunfik untuk dirinya, karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta. Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini, artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain, visor roh, outer roh, ro ketika dia lapang rezekinya, outer roh ketika dia juga lagi terlilit hutang, dia juga lagi susah, dia juga belum makan, tapi ngasih makan orang lain. Ini ringan. Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan, dia tetap bantu orang itu, walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia. Dia tetap bantu orang itu. Walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia. Dia bantu orang itu walaupun orang itu ngeblok dia. Yang lebih berat lagi, dia bantu orang itu walaupun orang itu pernah mutusin dia. Nah saya juga belum kalau itu. Masih mukhlisin, belum mukh, mukhlisin. Mukhlisin lagi belajar ikhlas, belum benar-benar jadi orang yang ikhlas. Bisa nggak kita ngelakuin satu kebaikan... Tanpa bisa, tanpa lagi membedakan antara efek dari kebaikan itu menguntungin atau justru menjadi ujian. Nah, ini kalau udah nggak ngaruh lagi efek itu, insya Allah kita udah menjadi hamba yang mukhlason. Kalau yang mukhlason, maka setan udah nggak bisa lagi menggodain kita, karena ketika setan um, berakat dengan Allah, setelah Allah memarahinya gara-gara nggak -gara mau sujud kepada Adam, kemudian kata setan akan saya goda hamba-hambamu selama saya masih ada di dunia kecuali hambamu yang mukhlason itu gak bisa digoda sama setan kenapa? mau goda pakai apa? udah gak ada bedanya di dia antara nikmat dunia dengan ujian dunia dia cuma tahu ini taat ini baik, ini halal, dia kerjakan mau itu untung, mau itu apa? jadi ngerugiin dia dalam tanda petik, mau itu malah buat orang meninggalkan dia dia lakukan dengan akhlak yang tetap santun ini yang kita belajar dari menjadi seorang hamba yang ikhlas menjadi seorang hamba yang mukhlas sampai akhirnya kita lebih mudah melakukan kebaikan kayak misalnya kan ujian buat kita tuh kadang di keluarga aja ada anak yang bilang Ustadz memang masih pantas saya berbakti sama ayah yang dulu pernah Titik-titik-titik, ninggalin saya, gak nafkahin saya, zalim sama saya, pernah nyakitin fisik saya, dan segala macam. Kan ada pertanyaan gitu kan, kita sebagai anak. Padahal gak usah nanya gitu juga, yang namanya orang tua pasti berjasa dalam hidup kita. Dan sepanjang hidup kita berbakti kepada mereka, itu belum bisa ngebayar satu aja pengorbanan mereka untuk kita. Sama kayak seorang istri kepada suami. Begitu juga anak kepada orang tua. Tanpa bertanya gitu, apalagi sampai nanya. Kalau sampai misalnya kita berpikir, Ayah saya pernah zolim sama saya. Ibu saya pernah zolim sama saya dengan berbagai macam kasus. Maka jawabannya kalau dari angle konten kita malam ini, mau jadi orang yang mukhlas atau mau jadi orang yang pamrih. Kalau mau jadi orang yang mukhlas, gak ada bedanya. Asalkan itu adalah berbakti kepada orang tua. Apapun orang tuanya, mau orang tuanya baik atau menurut dia nggak baik, yang namanya Allah suruh berbakti, ya saya berbakti. Orang saya kan ngelakuinya karena Allah. Berakatnya kepada Allah bukan kepada makhluk. Itu kan inti dari ikhlas. Berakat dengan Allah bukan berakat dengan makhluk. Kalau berakat dengan Allah maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya dari Allah. Minta apresiasinya dari Allah. Minta kebaikannya dari Allah bukan dari makhluk. Yang kita harapin like dari Allah. Yang kita harapin di-repost oleh Allah. Karena ada sahabat-sahabat yang Captionnya pernah di repost sama Allah di Al-Quran. Salah satu sahabat yang captionnya di repost siapa? Umar bin Khattab. Tiga kali di repost oleh Al-Quran. Itu keren banget. Sampai ada sahabat captionnya dia di repost oleh Al-Quran. Jadi ayat itu mengulang kembali kata-kata Umar. Salah satunya di surat at tahrim Kemudian nanti ada di surat Al-Anfal. Kemudian ada juga di surat Al-Ahzab. Allah ngeripos kata-kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa ikhlas banget yang diharapin adalah reward dari Allah, apresiasi dari Allah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, kebaikan dari Allah. Ustadz kalau misalnya nggak berharap apa-apa bahkan dari Allah, itu bukan ikhlas. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu murni, arti murni berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita nggak berharap surga, nggak berharap dibebaskan dari azab neraka, nggak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu apa Ustadz? Itu istagna. Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istagna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap. Berharap surga, Allah sendiri yang mem menjanjikan kan ayat kayak gitu kan banyak banget di Alquran ya Allah menyediakan untuk mereka ampunan Allah menyediakan untuk mereka surga Allah menyediakan untuk mereka kebaikan wa ayatnya banyak banget kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, saya emang gak butuh itu. Itu namanya istagna. Istagna arti bahasanya merasa gak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita gak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh gak suka. Bukan Allah salut. hebatnya hamba ini ya, melakukan kebaikan gak berharap apa-apa. Enggak, itu Allah gak suka. Kalau kita ke teman, kita suka. Karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah itu enggak jadi beban, jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban, terus saya mau cuti, kenapa bebannya banyak banget? Semua orang berdoa ke saya, kan enggak gitu Allah. Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban, bukankah Allah berfirman, Kullu yawmin, yawmin huwa Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, Wala ya Allah enggak pernah kerepotan. Allah gak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya jadi ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa teman-teman ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja, ke Allah berharap surga ya Allah beri saya surga sampai Nabi bilang kalau kalian minta surga mintalah surga firdaus yang paling tinggi jadi puncaknya firdaus Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada, bahkan para ambia pun belajarnya kepada Rasulullah seandainya mereka sezaman. Bukti mereka, Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu nggak mention Nabi Muhammad. Semua Nabi, dari mulai Nabi Adam, Nuh, apalagi Rasul ya, Nuh, Musa, Ibrahim. Semua Nabi dan Rasul pernah mention tentang Ed Muhammad underscore Abdullah semua pernah mention di postingan mereka, bahkan banyak kayak Musa sering, Nabi Ibrahim bahkan dalam doa-doa beliau gak mention Nabi kan, sehingga Nabi Muhammad itu udah dikenal dari sejak zaman Nabi Adam, kapan yang Muhammad datang? Lewat satu zaman, belum muncul. Lewat zaman kedua, kapan yang Muhammad yang dimention itu datang? Jadi setiap umat yang soleh, pasti nungguin Rasulullah loh. Umat Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh nungguin Nabi Muhammad, tapi mereka tahu bahwa ...Nabi ini akan muncul, cuman gak tahu kapannya. Ternyata beruntungnya kita, beliau muncul dan kita menjadi umatnya. Yang pengen jadi umat Nabi Muhammad itu bukan cuman kita, teman-teman. Semua umat Nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka gak bilang, aduh nyesel jadi umat Nabi Musa, gak gitu juga sih. Mereka menghargai Musa, cuman mereka juga kayak berandai-andai apa punya wish gitu ya. Bisa gak ya jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini paling keren, paling luar biasa... Ya, Sayyidul Anam bukan cuma Sayyidul Ambiya Sayyidul Anam pemimpinnya semua manusia bahkan malaikat juga ikut kepada Rasulullah SAW gitu. para Ambiya sholat di Masjid Al-Aqsa diimamin oleh Rasulullah SAW jadi nggak ada orang yang lebih baik dalam masalah agama daripada roh Rasul. kalau Nabi mengajarkan kita tentang mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas Berarti kalau ada orang yang gak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak, tetap berharap. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Bahkan doa kita sebelum kita salam, salah satu yang diajarkan apa? Allahumma ini a'udhubika min azabi jahannam wamin min azabil qabr wa min fitnatil mahya wamin lamad wa, wa min syiddatil fitnatil